Selamat pagi ya adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga keadaannya pada baik-baik aja ya adik-adik. Kakak mengundang adik-adik untuk bersatu teduh bersama. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Sebelum membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas kehadiranmu Bapa, Terima kasih sudah menjaga kami Dalam tidur kami Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Siapkan hati dan pikiran kami Biarkanlah Tuhan dan roh Kudusmu Yang diam dalam diri kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Halia Amin yang 4 Ayat 7-9 yang berbunyi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 dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu kuasa Tuhan bekerja. Sobat runa dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, kadangkala kita temui orang-orang yang tidak menyukai tanpa sebab. Bagaimana sikap kita ketika hal itu terjadi? Baca kitab hari ini mengajarkan bahwa kuasa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Dikisahkan bahwa perbaikan tembok Yerusalem teruslah berjalan Bahkan progres pembangunannya berjalan dengan baik dan sangat maju Mendengar hal tersebut timbullah kemarahan dari diri Sanbalat dan sekutunya Mereka merencanakan melakukan penyerangan ke Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana Mengetahui hal itu, Nehemia memerintahkan kepada seluruh penduduk Yerusalem untuk berjaga-jaga mereka yang sedang bekerja membangun tembok Yerusalem dibekali juga dengan padang tombak dan panah. Sebagai pemimpin, Nehemia tetap memberikan semangat dan motivasi untuk tidak takut melawan musuh, bukan karena dia merasa diri hebat tetapi percaya bahwa Tuhan yang Maha Besar ada bersama mereka. Ketika orang-orang yang memusuhi Nehemia mengetahui bahwa rencana tersebut telah diketahui, maka undurlah mereka. Sobat Teruna, yang dikasihi Tuhan, sebagai anak pilihannya, kita tidak perlu takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Alasannya, karena Tuhan yang kita percaya selalu menjaga dan melindungi. Tuhan menolong kita, Sobat Teruna, mengalami kesusahan di sekolah, di lingkungan pergaulan, di mana saja Tuhan maha mengetahui apa saja yang dirancakan seseorang kepada sesamanya. Yang baik ataupun yang jahat, berjaga-jagalah senantiasa. Berdoalah juga untuk mereka yang memusuhi kita, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan itu nyata dan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk melepaskan dari yang jahat. Hanya yang Tuhan inginkan adalah kita sebagai anaknya tetap berkomunikasi melalui doa kepadanya dan mengandalkan Dia setiap saat, seperti Nehemia untuk menutup saat teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur atas mu Bapa. kami sudah mendengarkan firmanmu pada hari ini. Biarkanlah kami yang sudah mendengar kisah Nehemia ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkata aktivitas pada pagi hari ini, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, dari pagi hingga malam nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, halia, Selamat menjalani hari kedepannya dengan penyertaan Tuhan adik-adik, Tuhan memberkati kita semua.